Bertempat di dalam kaneman Kamis malam 29 April, sebanyak 70 penari klasik Yogyakarta berbaur menjadi satu dalam satu irama gending Jawa, memperagakan tari klonotopeng. Perhelatan ini dalam rangka memperingati hari tari sedunia yang jatuh setiap 29 April. Dalam 70 penari klasik tersebut terdapat 5 maestro tari, diantaranya Nini Ninitowo, Miroto, Bimo Wihodmo, Setia dan Tini Handonowari. Di tahun-tahun sebelumnya, peringatan Hari Tari Dunia di Yogyakarta dirayakan secara sendiri-sendiri di masing-masing sanggar tari. Baru di tahun 2021 ini, perayaan Hari Tari Dunia dilakukan secara kolektif yang melibatkan 20 sanggar tari dan juga akademisi seperti Institut Seni Indonesia dan Sekolah Menengah Karawitan Indonesia SMKI. Dipilihnya tari klono topeng yang hampir semua penarinya menggunakan topeng sebagai simbol terlepasnya dari belenggu pandemi untuk menyongsong era baru yang lebih baik. Memilih klono topeng ini mungkin ini sebagai simbolisasi mudah-mudahan setelah kita pakai untuk menari, itu kita lepas kembali dengan sesuatu yang baru seperti yang ada di sekarang ini gitu. Jadi ketika kita sudah memang sekali mengalami masa-masa yang seperti ini, ketika kita lepas caber ini, kita menjadi sesuatu yang baru dengan e, nafas kesegaran yang baru. Gitu. Harapannya seperti. Maka ketika sekarang adik-adik yang muda-muda ini atas nama Hari Tari Dunia, kemudian mengumpulkan ini momentum yang luar biasa saya kira. Ini luar biasa karena kemudian di sini sudah berbaur gitu ya, nggak lagi memikirkan ini dari, dari Suryo Kencono apa ini dari Widodo Marjowo. Semuanya yang ada adalah penarik, bahkan kontemporer, tradisi. Jadi hari Tari Dunia diperingati mengambil tanggal kelahiran seorang koreografer balet modern, kelahiran Perancis di abad 19, Jean Georges Noverre. Dengan adanya hari tari dunia ini, diharapkan penari generasi muda dari berbagai aliran, baik tari klasik maupun modern, bisa berbaur dan melebur mengesampingkan egocentris masing-masing. Dari kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta,